Rahayu Rahayu Rahayu Sagunging Dumadi Selamat berjumpa kembali dengan video saya Pak De Jayeng Pangudar Nalar Dalam video sebelumnya saya menjelaskan tentang Aksoro Jowo Hono Coroko dan Doto Sowolo yang berkaitan dengan sangkan Paraning Dumadi itu adalah asal mulanya hidup apa yang disebut hidup itu yang bisa menangkarkan atau yang bisa nganakake ananing ono mesti ono sing nganaake siapa yang nganaake tadi yaitu sang yang toyo sang yang toyo atau gusti kang Mohu Suci yang tidak bisa diumpamakan seperti apa atau tuhan tan kenoki noyongopo sang yang toyo itu artinya suung suung di dalamnya mengandung sifat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 sebagai manusia dengan peran yang sesungguhnya yaitu netepi wajibing urip. maka kemudian kita bisa dan mampu menulis sastro jindro hayuningrat atau bisa saya katakan membangun diri dan semesta bukan malah sebaliknya melakukan kerusakan di bumi ini menjadi diu atau raksasa yang harus diruat dalam pangruating dini.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 karena apa? Menghargai orang lain, menghargai pendapat, pemikiran juga paham orang dalam berkepercayaan atau dalam beragama. Kembali kepada Podjojonyo tadi, arti aksoro per aksoro Podjojonyo itu po itu panteo atau papan atau wadah. Di sini adalah gua garbanya sang ibu sementara do itu dawuh atau sabdanya Sang Maha Hidup kepada si jabang bayi dengan bahasa gaibnya kemudian jo jagat agung yang dimaksud jagat kecil berasal atau berada di jagat gede ini sementara yo itu yekti betul dan benar sesungguhnya